bikin hidroliknya seperti ini Oke okay. tahun 2018 ready di tempat ya hey there. subscribe to my channel and also press this bell icon Okay, next. Kembali lagi bersama channel ada di sini, sempat sembilan kali ini kita ready lagi ya, super HDX 66 tahun 2018, kelengkapan surat lengkap, pajaknya juga masih hidup. Bagi yang berminat, silahkan saja japri atau kontak persen ke nomor 083374 656554. 65 Nih. Ini bagian bak dam truknya seperti ini teman-teman. Bagian atasnya terlihat pakai kayu. Bagian hidroliknya seperti ini. Oke. Tahun 2018 kredit di tempat ya. Bagian dalam hidrolik seperti ini, bagian tulang di bagian ban, kondisi masih oke, okay, masih bisa dipakai. bagian badam ba pro dan ini bagian kepalanya bagian samping kanan masih terlihat bagus dan bagian depan seperti ini tahun 2018 395 nego di tempat ini bagian samping kiri next kita review bagian dalam sedikit Nih, bagian dalamnya seperti ini teman-teman atau rekan yang berada luar sana bagian dashboard seperti ini Bagian plafon seperti ini, teman-teman, atau rekan-rekan yang berada luar sana. Oke, okay, kami ready. Tiga unit di CV Putra Singgalang Motor. Bagi yang berminat, so, silahkan saja kontak person ke nomor 08314656554. Dan ini bagian gardan bagian gardannya masih terlihat segar. Nanti kita akan melakukan proses pembersihan bagian dalam yang nanti kita siram. Oke. Okay. Itu bagian pompanya ya. Nih kita akan melakukan proses pembersihan bagian dalam hidroliknya nanti. Ya. Yeah. Ini bagian belakang, bagian tampak belakang seperti ini teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana. Nanti kita akan melakukan proses pembersihan, pembersihan atau pengecatan ya khususnya di CV Putra Singgalang Motor. ini bagian tampak bagian belakang dan ini bagian sebelah kanan So bagi yang berminat silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana Terima kasih Semoga selalu dimanapun Anda berada So, tahun 2018 ready stock 3 unit di CV Putra Singgalang Motor. Terima kasih dan see you next time.